Ya, jadi uh, sore hari ini, kembali kita dari tim Ojoloyo melakukan penyelidikan tidak pidana narkotika di wilayah Jalan Baru, di wilayah Tambang. Uh, kita melakukan penyamaran untuk uh, dapat mendekati tersangka dengan inisial PR ini. Langsung kita ke TKP, yang mana informasinya tersangka ini sering menjual narkotika jenis sabu kepada pekerja pekerja uh, yang ada di jalan tol ini. Langsung saja. Masuk sebelah kiri itu aja. Iya, iya. Ah, orang itu kan dia mau datang ke situ katanya. Hmm. Iya kan, mau datang ke situ kan kan? Mau datang ya. Ah, kita masuk aja ke sini. Kepala arah ke ini. Keluar. Iya. jarak gerak kebelang. Gerak-gerak kebelang. Pak pengirit, gerak. Gerak. Gerak. Ini, Pak. Nah, pasti lurus. Gerak Weh, di mana si Uncu tuh? Rupanya, bisa kau tunjuk rumah bisa kau tunjukkan hah? siap, lagi lagi mana? di dalam sana ada nggak? ada Pak ada Pak ya? bilang serius? Mana tembangannya? Enggak ada. Mana petungnya? Entar sih aja, Pak. Di rumahmu berapa banyak? Enggak ada, Pak. Temamu di mana? Rumah saya di kampung, Pak. Di mana kampung? Kuapan. Kuapan. Enggak ada, Pak, di rumah saya, Pak. Enggak tahu. Di rumahmu? Enggak ada. ada. Di mana rumah siapa tuh? Di rumah Panjang, Pak. Kau biasa langsung ambil ke rumahnya? Iya, Pak. Peranggulan oh. sabu, Pak. Ada apa, Pak? Hmm? pak. Pekerjaan, apa, Berhadap, apa, angguran, hmm? Pak. Ada pekerjaan? Sebelumnya apa kerjaanmu? Ada pengangguran, Pak. Pengangguran? Bukan pernah bangunan masuk? bangunan, Belum, Pak. Bukan pernah masuk sel, Belum, Pak. Baru ini, Pak. Belum, Pak. Berlirat, berlirat. Programmu di mana? Istrimu, anakmu berapa orang? Anakmu satu, Pak. Kecil, Pak. Satu, ya? Kapan kau ambil barang ini? Semalam, Pak. Hah? Semalam. Berapa mendapat segitu, Pak. nggak tahu saya, Pak, cuma dikasih aja, Pak, kan. Cuma gak tahu bayar? saya beratnya. Sudah kau bayar? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. berapa lama kau sama dia? Baru seminggu nih, Pak. Habis tahun baru. Kau baru terbuka, kau jujur aja. Jujur, kau pak. udah lama kami selidiki. Jujur, saya, kau pak. yang ngasih di proyek-proyek sini. Enggak ada, Pak. Apa pula mobil nongkrong langsung kok ngasih. Jujur, jujur, kau gak? ya seperti ini. Jujur, jujur saya, Pak. Jujur, enggak usah kau jujur aja. Kau nanti terbuka, tertangkap deh. Terbuka juga, saya jujur. Kau nih, mau pak. dibantu atau tidak? Mau lah, Pak. Ah, kalau mau dibantu, jujur. Jujur, saya, Pak. makanya saya kasih tahu. berapa pak. lama seminggu ini, Pak. Kukenalkan nanti sama orang lagi. Kau rupanya kau enggak usah kubantu, kok ya? Jujur, saya, Pak. Enggak mungkin saya nih, Pak. Putu ah, ini putu